Di bungo rampai, manga dia bacaan. Nah, itu tadi, Nuruh. Aku cari, aku cari. Yuk, Yo, guys, welcome back to Ramon Papsi. Oke okay guys, nah di video kali ini kita bakalan bakal reaction salah satu video hmm, sketsa komedi dari Padang, dari Minang Dan mungkin sebagian dari teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu ya, dan mungkin juga udah banyak yang nonton gitu Yaps, ini adalah uh, Bang Kale Official salah satu YouTuber dari Padang E, bertema tentang e, sketsa komedi, ya guys, ya. Dan sebelum lanjut ke video reactionnya, aku mau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Rama Popsi, atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Popsi agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, yuk, kita langsung aja reaction videonya, Bang Kali Official. Let's go! Dan tadi ke Cik Elmi sama seringnya suruhnya dan uh, menunggu di depan gang Ciknu tadi. Tapi dah lada, dah lada, dah lada, harus harus. Tak jado deh. <tos> aja ah, mampir, ah, na nak orang kubah? Tak jado deh. Biar dia mencari aja dahnya loh. Tak jado deh. Adi bunga rampai mengadibacai. engar aje nak tanya, taenye taenye. Berta -tanya. <laughs> <laughs> kamu bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya kamu bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya tanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya nanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya bertanya Ya, abang nah, ini dia yang Atau namanya Bang ala ini guys. ya, Yang di bawah apa ya? Kan? Eh, ma yang rambutnya surut. Itu sampai ya. lapan muat. Dua relay. Lepas tu dua relay. Enggak, enggak. Hmm. Enggak. Tak kutu sisir dah nak dak. Itu banyak sudah cari. Jangan kutu lah <laughs> cari. Iya, ini ada lah enggak? Untuk ibu mengatakan, nombor empat ada. Hmm. Kau ranggu ke, eh, bang? Kau <laughs> ranggu Anggur banyak dah, kucing tu sikit duit lah, bah, pakai putih kepala bang lho, aduh, padang apa pakai, ya, buah tu lah, angkat ya, tu jawab si, apa, dia nak ambil siapa satu, hilang si. <laughs> ah, ah, dia, ya, tak dia jawab patung tu, hilang, hilang, sih. cik orang pakai kangkang, tu dah, macam ni dia jadi yang... Pada panjur. Panjur apa haram? Panjur, dia kuruk pake yang. Nanti. Alam, dia penyakit nak. Hahaha, dia kuruk. Itu... Bishulan, panulan, panuan... Ah, capek dapetnya, Abang. Ni, tu siapa penyakit itu? Lelucar roncian, sulang, bang. sedo bang. Hahaha. Bada lapih. Hahaha. Asah, like. Masah. Kamu nanya. Kamu nanya? Kamu ke mana? Kamu nanya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Bertanya-tanya. <tanyakan tanyakan tanyakan> Apo cek ni? Apa tuan ni? Nanya-nanya ah cek Eh mana nanya? Eh mana nanya? Dah! Mana dah sabur? Dah! Haa cek nanya ni Nanya! Nanya-nanya-nanya! Eh? Haa lah Haa lah lah Nanya cari dulu ke tuan lah Eh mana nanya dulu eh Apa balik lah nonton ni tuan? Nonton tu dah kurang haa Haa Banyak ni ni Terima ni Munanya, kemana? Hehe, sudahlah ada Niki dan Changgil loh. Nanya, kamu nanya. Adil leh, Niki pak. Apa kerja tu ini dah. Menanya, menanya, main dari mana? Kamu nanya. <coughs> Iyuh, dia punca nyulang dari mana? Kemana? Hehe, tu dalam pasal tu rumpah, syar, lu, dah boleh. Nanya, nanya. Demper <coughs> leh. Mak. Kau huna nya. Allah. Agak ai angkoh bodoh ang. Baik. Duk dong. Bodoh kijen ni bodoh deh. Di udah pe ka mak. Ikam sing ajawek. Iya. Ken tadi betanyo ka Risa dekat tulah jawek ai di. Temasor. Nya nya. Nya nya. nanya sampai masah aja. Iyuh nak, tadi Risa sebut... Itu cek yang dia? Iyuh, Risa dah dulu di sini. kau nak nyanyi-nyanyi. Nanti habis sakitnya. Kati dia tak sapu saja lah. Udah, Udah, Udah. Udah, dia tak bawa dia. Hahaha. Tak ada, dia di tangan yang. Nanti dia. Dia nak, Miha dia. Tak apa, penyakit. Iyuh, ini kini dah kepegang maha. Tak tahu, dia nak tantu kema haiduk di arah dia. Tanya lah kati. Tadaa. Ini emang lucu-lucu, sih. Orang-orang itu emang lucu-lucu banget, gitu. Gue Jatuh tas nih. Rawatlah. Bujuh, kok adi amamandang. Ame. Perayat ja ter, perayat ja ter kurukku. Anak gillu <laughs> ang. Perayat gillu ang. Anak gillu ang ni. Dompat dia. Dompat dia. Ape, ape. ape Kamu nyanyi. <laughs> eh ape ya? Kamu skor ya. Kamu buat tanya tanya. Lu lon deh lah. Kamu nyanya. Eh, mu nanya. Kamu nanya. Hahaha. Mati lah, pian lah. Mati lah, <laughs> mati lah pian hilang. Tes <laughs> baru alhamdulillah dapat tes. Sana dia. ha? Profesor <laughs> ya, Adik, tolong baragui itu. Tak sialah nak jelok Dia de. <laughs> deh, dia Eh, muncung dah de. Lepik dah de siang dia ta Tak sialah pun dah, dah tahu dia Dia boleh Kenapa di petik dia? Dia dah mengkat tahu Kok dah semua? Hey, Saya se sesetahu -se -se -se -se -se -se dah no ke lagi Punya Risa! Punya Risa? Dah pack dan dia punya den. Berser? Ya, dah tak, dalam tu liat. Tak, dalam tu liat. Ta ya, ni nombor ah! Risa ha! Tanggal lahir, tau dia mah! Tanggal 10, bulan 3, tahun 2038. Ya, Risa ha! <gulian> itu macam li, sinan, tu macam liat sini, nanti dah tantu <gulian> tu ni, tanggal lahir, eh! Tak salik, pindahkan semua-semua nak tantu. Tapi ni nombor ah! Mak nak ikut kat lagi. Kerajaan eh? Kau kau nak cari kau dah. Ya, dia panggah nari nak deng balin dia tu. Kamu nak deng balin dah. Deng balin dah itulah nak selamin. Kan dah risau lah. Ya. Betul dah dua dah ke? Ni keliah. Ya. Yeah. Panjolik kena dalam api yang. Siapa? Yeah. Panjuli. Aku kau pengen you nak balik ambil tu? <laughs> eh, mau air ah. Risiko dah dia. aduh <laughs> re ah eh babu ni gag ah eh babu lah <laughs> ga eh dah la nak babu ni ah eh banyak baño kau bunih lah tre ni sakit tinggal dile tu eh ni babu ni lah pe hangin lah pe ni tu ไหนเนี่ย Ya dulu siapa lagi? Siapa lagi siapa lagi siapa lagi? Dia suruh dah, nak ambil hape dah. Siapa ambil Kamu betanya? <July> ada Ah, dah nanya nak nanya dah. Kamu betanya, tanya Eh, baca ruang Ah, majlis pandang dah. Dia nanti hape dah. nak dah tas. Dia dah pakai tas ni lah den naik tuduh nap eh. Tak nap eh. Mana hilang tuh? Lah tuh. Sang mi hang pian nak ambi ambi cili Hangnya. Hang presunya pian cari rumah hang. Lah den cari. Hang cari nang di eh. Mun nanya. Ini nyiri. Enggak ya. Baca aja jilah sambil di ni ni ni nya nya tau. Nah. Ada pisiko deh. Kagak ini nah. Perlei. Kemarilah. Mun We lagi jalan nyala nyari. Deh, bang, ada tempat taksi sanda hilang taksi-taksi tadi jalan di sini nantuah. Kamu beraninya? Deh, tolonglah taksi langan yuk banyak isi nah do dompet gak pilih sini ngepele, doles sini nana. Kamu beraninya? Deh. Tak ada jauh nak kaya Bang Maliang ya? Bang! Kamu nanya? Kamu tak tanya-tanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya Jangan tanya tanya Joko you bakna maku bakna mak apa itu tas tu hilangnya jatuh di Sinan tadi ya tolonglah Kamu nanya? Cepat kok kadang apa Bang Maliang? Jadu, Jadul jadu, jadu, jadu dah! Jadul baru ni nak kata nak Parut ni nak kata punci yang pilihkan dulu Tadi nak ada bunci dah kini wakak lah bunci oh. Nenek tu tak sederhana bang Ha ha ha Nenek tu tak sederhana bang Aduh de, de de, tu de dia Nak ikut lagi ke? tu Itu kamu dicari dia cari lah Ilangnya Yang nampak semua ni Yang disikul lah dua orang ni Nenek nak kata Barang, tua, de de barang Gini, de, de. Ah, tu lah Dia cari dah barang tu lagi ni Haa... Itu ni haa Itu Isi ya Calik isi lo Aku si lantah. Ai. Nak jadik nah. Cat dia nak lu bok nak Kamu minta. Kamu ter minta minta. Haalah, minta je. Yeah. Ha. Mu hang mau do makasih ya senang. Masuk lambat nah. yang kini. Siat jatuh kau buat Iyo, iyo. Makasih <coughs> bang. Iya. Yeah. Mang. Yeah. Alhamdulillah Eh, cik seorang pek Kedua-kedua-kedua Assalamualaikum Kedua-kedua-kedua-kedua Kenyalah kau kakak di mana Adil? Iya Boleh kau ilang lah Nak buat dia Macam mana dia jangan pek Adil? Eh, misalnya ibu orang menindaknya Pedang Kau suruh pek Adil Dia rumah amat dia tinggal Kiro Pasti dia mencari dinian tanyu tanya lah kakak Lek tu kan? Dia nanya je pek Kau nak nyak? Kau nak nyak? Suruh mamak lagi tu. <coughs> <coughs> tak mungkin si ku ngantum dah. Bang mada ma panah mah. Ia ya, sama si ku, ku Si ku lambau kacau buang. Tidak boleh nak apa satu ni. <coughs> <coughs> Masa hmm, anak atik. Masa apa yang?